Halo Sobat Vicky Naki semua Tahukah kalian, sekarang Vicky Naki lagi ramai dibicarakan Karena Vicky telah mulai terjun ke dunia nyata, dan melakukan sebuah geberakan Mulai dari pertemuannya dengan BAM, Vicky Naki telah melakukan lompatan besar Bam adalah seorang calon dokter gigi yang cantik. Setelah pertemuannya dengan Vicky Naki, follower IG-nya meroket. Vicky Naki juga bahkan sempat berjalan bersama Bang selama 20 menit hingga sampai ke depan rumah Bang.